Sobat arkep Tahun 2021 telah berakhir. Ini di awal tahun 2022, saya membuat konten YouTube Rewind. Konten-konten saya dalam tahun terakhir ini, tahun terakhir ini. Mulai dari cake gaming, paper art, stop motion dan lain sebagainya. Saksikanlah. No, no. Opa, daya. Kita semua suka makan Main pasar malam, makan Habis touring, makan Gara-gara Corona Hutang pun menjadi masker Gara-gara Corona Terima kasih telah menonton cuplikan konten-konten saya dalam satu tahun terakhir ini. Ya, terima kasih telah mensubscribe channel YouTube saya, dan itu akan menambah semangat saya untuk berkonten di tahun 2022 ini. Ya, terima kasih. Salam AKM Sagitarius, Adit Karudin Fajrin. Sampai jumpa.